Luhur Selalu mewariskan banyak hal yang terselim dalam rupa Simbol-simbol Ada yang sederhana Dan terkadang agak rumit dipahami Namun yang terkadang itu cukup dengan mencari penjelasan Dari sesepuh yang bijak dan arif Meski banyak jumlahnya Ironisnya banyak yang tidak lagi dipedulikan oleh generasi saat ini Kearifan-kearifan lokal yang penuh dengan petua permutu tinggi Falsafah kuno yang mengandung pelajaran penting Dan tradisi-tradisi bernilai tinggi merupakan beberapa di antara sekian banyaknya warisan leluhur yang kini sudah direbut zaman untuk dijelas rodanya Salah satunya adalah ilmu katuranggan Katuranggan adalah suatu bentuk ilmu titen Patokan ini dipakai untuk menentukan watak atau karakter suatu makhluk Berdasarkan ciri fisik yang dimilikinya Termasuk watak kaum hawa Pada kesempatan kali ini Kami akan mengulas tentang 8 Katurangan Garwo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 Bagindoro yang ingin mencari istri, tidak ada salahnya menyimak pilihan kami berikut ini. Masyarakat Jawa percaya bahwa mencari istri itu ada acuannya. Semacam wawasan untuk menentukan apakah perempuan tersebut bakal menjadi pendamping yang tepat. Wawasan inilah yang disebut katuranggan. berikut adalah sejumlah ciri-ciri fisik atau bentuk tubuh yang terkait watak seorang perempuan yang pertama keturangan garwo patmasari leletak menyimbolkan bunga saroja bergoyang Wajahnya beraut membenam di dalam, berbentuk bulat, dengan daya sempit, mulutnya mungil dengan bibir tebal sensual. Alis matanya tergaris tebal dengan kulit kuning, payudaranya padat, berpinggul besar serta kaki sempit. Perempuan macam ini konon akan membawa banyak keberuntungan bagi suami serta memiliki gara asmara yang cukup menggelora. Yang kedua, katuranggan garwo patmanagara menyimbolkan bunga saroja kota. Wanita tipe ini bertubuh kekar dengan kulit kemerahan, rambutnya hitam panjang. Matanya membelalak dan mulutnya cenderung lebar. Wajah berbentuk bulat telur dan berdahi sempit. Perempuan yang demikian konon gemar memangut asmara. Bahkan hebat di atas ranjang. Budi pekerinya juga bagus dan peka rasa. Yang ketiga, katurangan karo lintang karahina Menyimbolkan bintang kesiangan Matanya bersorot sayu Hampir mirip orang mengantuk Kulitnya kehitaman ibarat buah manggis Rambutnya hitam berombak Tetapi tidak lebat Bibir bawahnya tebal Dai sempit dan mulut agak lebar Rawakannya agak pendek kecil, perempuan lintang karahinan cenderung kurang menawan serta tidak dapat memberikan kesenangan yang maksimal bagi suami yang keempat. Katorangan Garo Sri tumurun menyimbolkan Dewi Sri Turun. Badannya tinggi semampai dengan kulit menguning, bergigi jarang, berambut panjang kasar, ukuran payudaranya kecil, berwajah oval, jarinya lentik dan kulitnya berurat hijauan, bibirnya berkilau, matanya indah menawan. Dengan alis panjang dan bulu mata melengkung Perempuan seperti ini biasanya pandai mengurus uang Cerdas Serta selalu muaskan Yang kelima Katurangan Garwa Sesatio Heta Ing Embana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 si mata merah konon perwatak bagus Tidak mau merugikan orang lain Apalagi suami sendiri Selalu mendoakan Dan mengupayakan keselamatan, Ketentraman Dan kebahagiaan hidup sama Yang keenam Katurangan Garwo Lintang kewarian Menyimbolkan Bintang nampak muncul Merupakan tipe wanita Yang pengertian dengan tutur kata memukau, daya ingatnya kuat dan tidak suka mengobrol Ia hidup hemat, menomorsatukan kewajibannya sebagai wanita dan menjunjung derajat suami Cirinya adalah mata setengah tertutup dan alisnya melengkung Pinggangnya melengkung bak seekor lebah atau yang oleh masyarakat Jawa disebut pinggang nawon kemit bila lubang hidungnya lebar maka wataknya kaku dengan gairah percubu yang biasa saja. Yang ketujuh, katuragan karwo turko rangsang menyimbolkan turko menyerang tubuhnya pendek dan kecil. Cenderung agak bulat bila dilihat, kulitnya kuning, rambut halus, kemas dan buah dadanya besar. Tatapannya cenderung melirik, perempuan yang demikian cenderung lebih dominan. Ia kerap menindas pria dan gairah seksualnya tidak gampang terpuaskan. Yang kedelapan, Katurangan Garo pendarian Kebak Menyimpulkan wadah peras penuh Tubuhnya kecil, pendek, dengan kulit putih Sinom rambutnya melingkar di dahi Bibirnya tipis dan indah Matanya seperti lentera tertiup angin Wanita seperti ini dipercaya perwata utama Punya ketetapan hati yang bagus tangguh dan cerdas berpikir sikapnya teguh serta membawa banyak rezeki bagi suaminya mereka juga cenderung berani menghadapi hidup serta pandai menyimpan rahasia itulah beberapa tipe wanita menurut awasan keturangan bagaimana sudahkah menemukan tipe idemandoro